Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin. Kemarin kita membahas tentang wanikahu yutlaku luhotan. Wanikahu yutlaku luhotan, yutlaku dan ucapake nikah luhotan hale joroh bahasa. Yutlaku fi ilmu ma'ni majhul Kemudian na'ibul fa'ilnya itu adalah Dhamir yang kembali kepada an -nikah. Kemudian nuhotan bisa menjadi hal jadi Hale bisa menjadi Diterjemahing dalam uh, Nasab uh, Al-mansub ala Nas'il-Hofid Kita lanjutkan alam domi. Alam domi Ala adalah huruf jer al domi asalnya al kemasukan huruf jer baca al-dhomi dia mufrad Kemasukan huruf jer dibaca jer Tandanya kasroh Kemudian wal wat -i. wal -wat -i, ini ada wawu Namanya wawu atof Jadi dengan adanya Penghubung wawu ini Lafal setelah wawu diatofkan kepada lafal sebelum wawu Lafal al-dhomi Dibaca jer karena kemasukan Huruf ala Maka atofnya berarti wa al wat -u ini dibaca alwat i ini isim menjadi atof di kepada al -dhomi. karena al dibaca jer maka alwat i juga harus dibaca jer namanya walwat i kemudian ada huruf atof ya wal ini huruf atof di kepada al atau kepada alwat i juga bisa karena yang di depan ini dibaca jer maka ini juga harus dibaca jer wal akok di al akti isimufrat ee, menjadi atof atau namanya maktuf, diistilahkan ini maktuf ini maktuf alaih. Selanjutnya wayut laku saran, wayut laku wawunya bisa diperlakukan sebagai wawu atof wan nikahu yut laku, terus wayut laku lagi, wayut laku yut laku, vl mudore mabni majhul atau biasa juga disebut mabni maful. Waiyut laku fi'il mudorek mabni maf'ul Dibaca rofa Karena tidak ada amil yang menasabkan Tidak ada amil yang menjazemkan. Karena dia fi'il mudorek suhih akhir Maka tandanya demah Maka tandanya demah e, Kalau masih apal Iqrabnya fi'il mudorek rofa nasab jazem Fi'il suhih akhir Demah fathah ini demah Kemudian, wayut laku ada na'ibul fa'il. Di sini ada domir huwa yang tersimpan. Yang rujuknya kepada an nikah. Berarti, wayut ulan dan ucap pakai opo nikah. Nah, ini. Kemudian syar'an. Syar'an sama dengan luhatan. Dia bisa sebagai hal, bisa juga sebagai uh, nasob ala nazil hovid. Membuang huruf j. Jadi, syar'an halicoro syar'a. Atau, ing dalam cara Kalau ing dalam cara syarak berarti asalnya fi syar'i. Nah, walaupun ini ada perbedaan pendapat, ada yang tidak sepakat ketika dibaca fi syar'i apa syar'an me, apa ya itu, membuang huruf jer Karena kalau fi syar'i kok jadinya tidak asyar'a gitu. A hmm. uh, syar'an hal cara syarak, berarti isim menjadi hal atau mansub ala nazil hafid Dibaca nasab tandanya fathah. Kemudian ala a'buddin. ala huruf jar. Aktin isimufrod. Isimufrod kemasukan huruf jar dibaca jar. Maka dia dibaca jar. Tanda jernya nya isimufrod ketika adalah ka, kasroh. Tanda jar yang Di sini dengan tanwin karena tidak ada al. Mustamil. Mustamil ini jadi atofnya aket. aktin itu dibaca jar. Maka mustamil juga harus dibaca jar. Istamala yastamilu, bahwa mustamilun. Lah mustamilun, jadi sifat dari aktin. Aktin dibaca Jer, maka mustamil juga dibaca Jer. Ini isemufrod, isemufrod ketika Jer tandanya kasrah maka bacanya mustamilin. Mustamilin, menggumung alal arkani ingatase piro-piro rukun. Nah, ala ini huruf Jer. Al-arkan ini jamak taksir Jamak taksir, kemasukan huruf jer, maka dia dibaca jer Ketika jer, jamak taksir, tandanya kasrah maka di sini banyaknya alal arkani Engatasi piro-piro hukum Dan setiap huruf jer, huruf jer yang bukan za'idah ja Ini pasti ada namanya ta'aluk atau biasa disebut muta'alak Nah ini kalau kita ngikrapi, Allah huruf jar, al-arkani, is uh, jamak taksir, dibaca jar tandanya kasroh. Jar matzur al-arkani, jar matzur al-arkani, muta allahnya pada lafal mustamilin. Kemudian washuruti, washuruti wabuh huruf atof. Ashurut, ashuruti ini isim. Uh, jamak taksir ya isim jamak, taksir, jamak taksir saja Jamak taksir diatafkan kepada Al-Arkani Al-Arkani dibaca jer Maka asyuruti as juga harus dibaca jer Tanda jernya jamak taksir Kasrah maka bacanya Wasyuruti Lan piro piro syarat Selanjutnya Wannikahu mustahad bun liman yahtaju ilaihi nikahu wawunya wawu Ini ada wawu Wawu namanya wawu istinaf. Untuk memulai sebuah kalimat Yang tidak ada hubungan dengan setelahnya Secara jumlah Wan nikahu utawi nikah Wawunya wawu istiqnaf An nikahu isimufrod Menjadi muktada Dibaca rafa Tanda rofaknya domah Wacanya wan nikahu Kemudian mustahab pun Ini sudah saya harokati bun Tapi kalau tidak ada harokatnya bun Kita harus tahu Tadi mustahab bun Istahabba yastahibu bahwa mustahib pun, wadakak mustahab pun, mustahab pun isim maf'ul. Kita anat gampangnya kalau isim fa'il ditambah isim maf'ul kang den nah, Mustahab pun lebih kang den sunahake Cuman kita anat Iku ikut mustahab pun dan Nah, mustahab pun isim mufrad menjadi khobar. Ini setiap muftah pasti butuh khobar. Mustahab pun isim mufrad menjadi khobar. Dibaca rofa Tandanya temah Disunahake disunahake Liman kadwe wong nah, Liman ini tersusun dari Huruf jer lam Dan lafal man Berarti Li atau lam Ini adalah harfu jarin Atau harfu jarri Huruf jer mabni kasro. Man Man ini adalah isim mausul Man isim mausul Mabni sukun, mahalnya jer karena kemasukan huruf jer, mahalnya jer bukan dibaca jer, tapi kita membacanya mahal jer kemudian liman kadewang yahtaju, setiap isim fa'il, uh, setiap isim mausul, pasti ada namanya uh, silah dan a'id, nah, ini lafal setelahnya ini namanya silah, jumlah setelahnya namanya silah nah, sekarang silahnya seperti ini yah taju Yah taju fiil mudorek, fiil mudorek, kemudian di sini dibaca rofa karena tidak ada amil yang menasukkan, tidak ada amil yang menjajemkan. Tandanya domah karena dia fiil mudorek soheh akhir. Di sini fa'ilnya ada domir tersimpan, domir huwa yang rujuknya kepada man, berarti yang yahtaju kang butuh. Sapa man kalau kita tampakkan ya taju kang butuh sapa man. Nah susunan ini butuh-butuh ilaihi maring nikah. Rasusunan susunan jumlah ini, jumlah ini, ini namanya silah. Kemudian dhamir huwa yang tersimpan di sini di dalam ini, ya taju ini nabi rumah, ya yang rujuk kepada isim mausulman ini namanya ait. Uh, kita bahas yang ilaihi. <tuh> ilaihi ini dari huruf jar ila dan hu uh, ila dan hu jadi kalau ketemu ala alaihi ketemu min minhu ketemu an anhu ketemu ila ilaihi ini huruf jarnya nya ila huruf jar hi kemasukan huruf jar maka dia isim domir ma'bni kasroh mahalnya jar kemudian jermat jirur ilaihi alaknya atau ta'aluknya lafal yah taju atau muta'alaknya lafal ya taju ingat-ingat ta ya bahwa jermajur dan dorof ini pasti ada ta'aluk ta'aluk ada yang khas, ada yang am yang khas ini yang kelihatan seperti ini, yah taju yang am itu yang biasa dibuang kadang kana, kainon istakoro, mustakirun atau lafal yang lain, yang semakna dengan itu Bitaukoni nafsihi Bitaukoni baknya Ini huruf j, Mabni kasroh taukoni, taukoni Isimufrod Kemasukan huruf jer dibaca jer Tanda jere kasroh Karena dia isimufrod Dia tidak bertanwin karena dia adalah mudof Yang mana lafal setelahnya adalah mudof Ileh Kemudian nafsi isimufrod Menjadi apa? mudof Ileh mudof Ileh itu sampai kapan pun Itu dibaca jer Berarti nafsi menjadi mudof Ileh Dibaca jer Tandanya Tanda jernya kasroh Karena dia isim mufrad Nafsi tidak bertanwin Tidak nafsin Karena dia adalah mudof Yang mana lafal setelahnya Yang ini Lafal setelahnya adalah mudof Ileh Berarti nafsi Kemudian hi Isim domir Mabnikasrah menjadi mudhaf Dari lafal nafsi Mahalnya jer karena dia mudhaf Bronto-bronto Lagi ta'alungnya dari lilwat ini jer majod Bronto-bronto lilwat-i nah, Maring Berhubungan suami istri Lilwat-i Li ini huruf jer Kemudian alwat-i Isim ufrat kemasukan huruf jer Dibaca Jer, tandanya kasroh karena dia isim mufrad tak atau muta lafal tahu koni kemudian waya citu wabunya wawu ataf di atafkan ke lafal uh, sebelumnya waya nemu anemu sapaman ya citu soheh akhir dibaca rofa tandanya domah uhbatahu uhbata uhbata ini menjadi maful isim mufrad menjadi maful beh dari lafal ya Dibaca nasab tandanya fathah, tanpa tanwin karena dia adalah mudhof. Yang mana lafal setelahnya, hu ini adalah mudhof Ileh Hu menjadi mudhof Ileh isim domir, maha, uh, mabni domah menjadi mudhof Ileh, mahalnya jer. Uh batahu, kamah kang tetap kaya mahar, kafnya itu jenenge huruf jer, kemudian mahrin ini isim. Mufrod, Kemasukan rupzir dibaca cer Tandanya kasro Ini jermat cur Ta'aluknya kepada apa? Nah, ini yang namanya Ta'aluk am Kamahrin kang tetep Istakor Atau mustakirun yang tersimpan Kamahrin Kang tetep koyok mahar Wanafakotin Wapunya huruf ataf diatofkan kepada lafal Mahrin Mahrin dibaca jer, Nafakotin juga dibaca Cer Fainfakoda Mongkol lamun Kasepen sekoman Fa, fa in fa di sini fa ada yang berpendapat bahwa fa fa-nya juga untuk memulai sesuatu. Innya huruf syarat. Faqada ini fi'il mali mabni fi'il mali mabni fathah kemudian ada dhamir tersimpan huwa yang kembali kepada lafal man. Fa fa'koda faqada kesepen sapa ini menjadi fa'il dari fa'koda Al-uhbata isimufrot menjadi mafulbeh dibaca nasab tandanya fathah lam yustahabba ini ada syarat ini jawab lam yustahabba asal lam yustahabdi nah, karena banyak orang baca lam yustahabba jadi fathahnya itu fathah aridi fathah aridi karena menghidupkan dua huruf mati lam amil jazam yustahabba ini Fi'il mudore Dibaca jazem Tandanya sukun yang dikira-kirakan Jadi asal lam yustahbab Lam yustahbab Proses ilah dan lam yustahabba yus Jadi tandanya tetap Sukun yang dikira-kirakan pada huruf Akhir Lam yustahabba nah, Kemudian ini masih fi'il Bermada fa'il, nanti belakang Lahu jermajrur Lamnya huruf bunya Nah ini aloknya kepada yustahabba. Nah ini baru fa'ilnya dari yustahabba. An nikahu menjadi fa'il dari lafal uh, bukan fa'il maaf, naibul fa'il. Jadi naibul fa'il dari lam yustahabba. Yustahabba ini an nikahu menjadi naibul fa'il dibaca rafak tandanya domah. Itu saja mudah-mudahan bisa dipahami uh, ketika Kalian kuotanya pas-pasan, download 1 bisa di-share pakai memori ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.